teman-teman pasti dari SD sudah mempelajari peta dunia baik itu di peta kertas map buku maupun dunia globe atau bola ya nah dan beginilah kinerja satelit kita di luar angkasa memetakan dunia satelit yang ada di luar angkasa mengorbit bumi saat berotasi ini memerlukan waktu 10 hari untuk memetakan seluruh dunia yang dinamakan imulansat yang berarti sebuah program dalam satelit bertugas untuk memetakan, mematau, dan mengelola sumber daya alam yang ada di bumi. Dan lansat terkini, saat dalam satelit saat ini dan kedepannya akan bekerja lebih baik dan rinci lagi. Dalam hal memantau permukaan tanah, air, yang selalu berubah selama berkembangnya zaman seperti berbagai jenis tumbuhan. Di bumi kita ini, kebakaran hutan, waduk dan saluran air, wilayah daratan dan laut, Gletser dan lapisan es seperti kutub utara dan kutub selatan yang selalu berubah kondisinya. Kalau bicara tentang es, kita pasti tahu dampaknya ketika es mencair dalam gelas penuh air, pasti lu meluap kan? Gimana jika kutub utara dan kutub selatan mencair ya? Lanjut, part 2.